Oke kembali lagi bersama Rumah Vlog Jadi seperti yang pernah gue bilang waktu itu Kalau gue mau pakai yang apa rumah kopling 6R Dan ini dia sekarang paketnya udah datang Baru dateng tadi Ya kalau sempet langsung kita pasang hari ini Kalau nggak sempet ya berarti besok Oke jadi langsung aja kita buka nggak usah lama-lama Oke jadi ini dia barangnya Ini mereknya XTR punyanya Vision old ada banyak sih ada merek XTR ada merek SCS kalau yang SCS itu agak mahal SCS itu sekitar 400 ribuan lah kalau ini kemarin dapet tuh 270 275 jadi yang agak murah kita langsung aja buka dalamnya dan ini dia ini ada baut koplingnya kita keluarin dulu Kopling sama per kopling. Kita keluarin dulu barangnya. Nah dan ini dia barangnya. Ini bahannya bersama kayak bukan hampir sama lagi sih kayaknya emang sama kayak ori bahannya. Jadi. Kalau masalah keawetan pasti awet lah. Ini dia dalamnya kita bor dulu paling. Jadi kita bor kayak kemarin lagi sih di lubang-lubangin buat sirkulasi oli apa sirkulasi oli biar olinya naik ke kampas. Soalnya ini nggak ada lubang sama sekali. Kalau yang standar WRC masih ada lubangnya cuma kecil-kecil. Kalau ini nggak ada sama sekali. Ini. Jadi ini dia 6 per. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ini Dan ini dia per- pair, per-nya, per pair koplingnya Ini udah dapet per koplingnya Udah include Cuma kalau kampas kopling kita beli sendiri nggak dapet Ini dia Oke jadi langsung aja kita mau Mau langsung gua ini dulu sih Mau gua bor dulu ini Biar nanti tinggal pasang Oke okay. Nanti kita lanjut lagi oke lanjut jadi ini udah dibor rumah koplingnya tadi barusan jadi kita langsung aja lanjut ke dealer pasang di dealer sebenarnya ada sih bengkel cuma enggak buka kayaknya tutup bengkel langganan jadi ya udah kita pasang di dealer aja Jadi buat kalian yang mau nyoba tapi enak sih. Katanya ngaruhnya kalau per 6 itu dia lebih apa? Lebih merata. Jadi nekan kampas koplingnya tuh lebih merata kalau pernya 6. Kalau pernya 4 kurang. Ini pakai punya Fiction Old. Kalau pakai R15 sama juga sih R15 juga. Cuma kalau untuk R15 dia per per koplingnya 5. Kan kalau standarnya 3, kalau yang racing kayak gini dia 5, kalau yang untuk R15, karena dia slipper clutch, itu merek SCS harganya tuh, kalau SCS agak agak mahal sih harganya, 400an, 450 kalau nggak salah, kalau ini kan cuma 270. Bagian kopling WR dia lebih ke Fiction miripnya Soalnya dia kan belum sleeper clutch Belum asis slipper clutch Kalau R15 V3 kan dia Bagian koplingnya udah pakai asis sleeper clutch Jadi beda sama Fiction Eh ya sama WR maksudnya Makanya kemarin pas dibuka Beda bentuk apa Kampas koplingnya juga Setengah hari doang, kayaknya. Kalau apa, hari Jumat servisnya tapi nggak tahu deh. Coba kita tanya, servisnya tutup-tutup? Oh, buka mau ganti apa? Ganti rumah kopling kering aja. Pasang aja sih. Oke, kita masukin dulu motornya. Untung untung sepi, cowok Biasanya itu rame kalau jam segini. Kalau rame ya antri lagi. Di sini, oh, di naik-naikin satu, dua, tiga. Masih. Eh nggak nyampe Es. Pas celeng dulu. Iyo. Oke jadi ini dia Ini udah dibor tadi Di tukang bubut Sama sih kayak kemarin dibornya Tuh. Satu dua Tiga terus Empat lima Pokoknya bagian ini ya dibor semua Dikasih lubang Terus sama ini Ini juga Nih ini sih? Satu dua Tiga terus ini selang seling sih lubangnya jadi satu lubang satu enggak satu lubang satu enggak gitu doang sih kalau mata bornya gede kalau mata bornya kecil dibor semua nggak apa-apa kalau gede harus selang seling takutnya nanti kegedean lubangnya kebanyakan ini bahannya sama kayak ori. ini pernya kalau per bawaannya yang bawaan kampas ini dia Eh, kampas lagi bawaan rumah kopling ini dia ini sih agak lembek nih karena kan emang 6 pakai 6 kalau keras keras sekali pakai 6 nanti kopling nggak bisa dipencet Jadi jadi segini cukup itu lagi dibongkar blok kanannya diaplunya olinya. olinya masih baru sih baru kemarin ganti jadi ya di tablu itu yang udah udah kepasang yang bawaannya ukurannya sama karena pakai punya Vixion old jadi udah PNP tinggal pasang paling lubang-lubangin aja sih lubang-lubangin maksudnya kayak gini jadi tinggal pasang nggak ada ini perubahan apapun nah itu udah kepasang kampasnya kampas koplingnya Udah sih tinggal pasang itu sudah beres karena cuma ganti doang udah PNP jadi nggak terlalu lama masangnya karena udah nggak ada rubahan lagi oke jadi ini udah kepasang tuh udah lagi di setel koplingnya nggak nggak keras sih koplingnya jadi masih masih apa masih lembut lah nggak keras-keras amat biarpun 6 per, tapi itu karena pakai kopling yang ini pernya. Kalau pakai yang ganti yang racing yang keras tambah 6 mungkin lebih keras lagi. Oke, ini mau beli ini dulu keluar, beli minum haus. <t Wong> ntar kita balik lagi. <t> <soreksandai> <soreksandai> Oke, okay, udah beres. Aduh jepit lagi. Dia udah beres, kita lanjut balik pengen nyoret tapi nyoret kemana mana <laughs> Koplingnya ini sih. Empuk, enggak keras-keras amat. <coughs> Cuma agak ini aja sih, terlalu dekat koplingnya. Enggak tahu kalau distel dari sini bisa nggak Soalnya enggak terlalu suka kopling dekat. Lebih enak kalau jauh gitu. Nah, ini udah enak. Kayak gimana gitu kalau koplingnya ada berapa terlalu dekat? udah cukuplah segini. Wih Cuk. Asli emang enak kalau pakai nampir. Water lompat-lompat anjir. Kaget tadi Cuma kalau koplingnya agak jauh lagi Lebih enak Terlalu dekat sih maksudnya mainnya sedikit gitu kalau terlalu dekat ini apalagi kalau diborap uh, cuma sayang motor buat harian buat jalan-jalan jauh jadi nanti aja lah borap nomor dual nomor terakhir gitu yang penting nyaman dulu dipakai buat apa harian udah nggak usah kencang-kencang mau kemana sih mau ngejar siapa itu Rossi udah pensiun soalnya Oke jadi mungkin sampai di sini aja videonya. Jadi buat aduh nih apa ini nyangkut. Ini buat kalian yang mau ganti ganti aja mungkin bisa pakai yang tadi saya bilang solusi apa murahnya kampas koplingnya pakai Scorpio sama ya beli itu tadi apa namanya rumah kopling yang namper per biar lebih enak soalnya cuma ya nanti aja lah diborap soalnya ini motor kan sering dipakai hari-hari terus jalan-jalan jauh juga kan jarang keluar tapi sekalinya keluar jauh cowok. Jadi ya masih mikir-mikir dulu mau bor apa, nanti aja lah. Yang penting mah udah nyaman aja buat harian udah. Segini mah cukup standaran buat harian mah. Kencang-kencang mau kemana sih? Mau ngejar siapa? Mau ngejar Valentino Rossi. Valentino Rossi mah udah pensiun cuk. Baru tadi malam, eh, ke yuk kemarin beritanya. Lah, kok ke bawah? Longgar, nah, ntar dikencengin. Ini jual rencana mau ngejual apa USD-nya sih. Tapi jual santai kalau ada yang cocok nawarnya ya udah baru dilepas. Aduh ini terlalu kek ini. Oke. Okay. Jadi cukup sampai di sini aja videonya. Mau tidur dulu bentar istirahat. <laughs> Nanti konten selanjutnya konten apa lagi ditunggu aja. Oke, okay, see you next video.